Dengarkan renungan ini walau hanya dua menit saja. Hari ini kita boleh kalah dalam segala hal, tapi tanamkan pada anak-anak kita bahwa 10 atau 20 tahun lagi mereka akan memimpin negeri ini dengan cara yang Allah Ridhoi. Ketika engkau susah di dunia ini, sabarlah karena ia hanya sementara. Ketika engkau diberi kesenangan di dunia ini jangan bangga dan sombong karena ia juga hanya sementara. Keberanian tidak mempercepat kematian dan ketakutan tak dapat mengelakkan dari kematian. Kita pasti mati, tapi mati dalam keadaan apa? Pilihan ada di tangan kita. Jika kau masih hidup bersyukurlah masih melakukan amal soleh. Jika kau mati tetap bersyukurlah, setidaknya dosamu tidak semakin bertambah. Kita tidak perlu satu organisasi, satu sekolah ataupun satu guru, kita berteman di satu titik, muhlisinalahudidin. Mudah-mudahan titik itulah yang mempertemukan kita. Hidup ini seperti bahtera di lautan. Di atas ada ombak kencang yang akan menghadang. Dari bawah ada batu karang yang besar. Tak ada yang bisa menguatkan hidup ini, kecuali Allah Ta'ala. Berkawan karena harta, harta akan binasa. Berkawan karena kuasa, kuasa tak akan lama, paling lima tahun kalau tak ditangkap KPK. Tapi, kalau berkawan karena Allah maka akan kekal abadi. Jika mencari kawan tak bercacat, selamanya kita takkan berkawan. Jika mencari pasangan yang sempurna, selamanya kita takkan berpasangan. Bahagia itu terletak pada syukur. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka dialah orang yang paling bahagia. Air selalu mengalir, dia tidak bisa ditahan. Ketika dia ditahan, maka dia akan menjadi sebuah perlawanan yang besar. Air nampak lemah ketika dia sedikit. Tapi, ketika dia sudah berkumpul maka menjadi besar, dia menjadi kekuatan yang luar biasa. Belajarlah dari air. Ketika terasa diri ini hampa, tak ada apa-apa, bagai butiran debu di tengah samudera keagungan Allah. Saat itulah rahmat Allah turun menyentuh rasa yang dapat diwakili kata. Ketika terasa diri ini hampa, tak ada apa-apa, bagai butiran debu di tengah samudera keagungan Allah.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 Karena yang kau dapat hanya setetes.